Madagaskar bagi orang Indonesia yang sekarang ini mungkin gak lebih dari sebuah negara biasa di Afrika. Tapi bagi para pelaut kita dulu, negara yang namanya pernah dipakai untuk judul sebuah film animasi ini punya kesan tersendiri. Madagaskar ini bisa dibilang sebagai satu-satunya negara yang pernah ditemukan oleh orang Indonesia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Jaman dulu sekali sekitar tahun 1200-an, para pelaut Nusantara sudah berlayar sangat jauh ke penjuru dunia. Salah satunya ya, Madagaskar ini, yang jarak tempuhnya sekitar 8.000 km dari Indonesia, di sini orang-orang Indonesia melakukan aktivitas perdagangan yang hanya singgah kemudian pergi. Tapi sebagian dari mereka ternyata betah dan akhirnya membentuk komunitas di sini. Uniknya, meskipun sudah ratusan tahun berlalu, jejak-jejak Indonesia sama sekali nggak hilang di sini. Kalau kita menilik Madagaskar yang sekarang, ternyata ada begitu banyak kemiripan antara kita dengan mereka. Hal ini pun jadi bukti yang gak terbantahkan kalau orang Indonesia dulu pernah di sini. Bahkan kita bisa bilang nenek moyang orang-orang Madagaskar itu bangsa Indonesia. Hal yang tidak lazim tentang Madagaskar kalau dibandingkan dengan negara Afrika lainnya, tentu adalah soal penduduk. Kalau diperhatikan masyarakat Madagaskar bukan seperti penduduk Afrika kebanyakan. Mereka lebih ke Mongoloid, atau dengan kata lain mirip seperti kita. Lazimnya dalam satu benua itu, ras orang-orang aslinya selalu sama. Misalnya di Eropa, tentu rasnya Kaukasoid. Tak ada mongoloid atau negroid di sana. Maka dari itu fenomena Madagaskar ini unik. Pasalnya ketiga ketika Afrika kental dengan ras negroidnya, di Madagaskar malah ada orang-orang mongoloid. Bahasa nasional Madagaskar adalah Prancis. Meskipun demikian, mereka punya satu lagi bahasa khas, yakni Malagasi. Bahasa Malagasi ini ternyata agak mirip-mirip dengan Melayu. Hal ini diketahui dari banyak istilah Melayu yang mereka serap ke dalam Malagasi. Misalnya tangan, di Malagasi jadinya adalah tanana, atau nusa yang berubah menjadi nosi. Menurut para ahli bahasa, Malagasi sendiri memang masih tergolong rumpun bahasa Melayu, Polinesia, yang terkena pengaruh Jawa dan Melayu. Di dunia ini gamelan hanya dimiliki oleh Indonesia saja dan mungkin juga negara-negara beretnik Melayu. Tapi di Madagaskar yang notabene jauh di sana, ternyata juga ada gamelan. Bentuknya pun persis sama seperti yang ada di sini, hanya saja namanya berganti dengan walika. Berbicara kuliner, orang-orang Madagaskar juga punya kebiasaan yang sama dengan kita. Misalnya memakai nasi sebagai makanan pokok atau memakai bumbu-bumbu yang kaya dan pedas. Mereka pun juga memasak lauk seperti kita. Bahkan lauk sendiri di sana disebut lauka. Bukti selanjutnya kalau Madagaskar itu bernenek moyang Indonesia adalah teknik pertanian mereka. Diketahui orang-orang Madagaskar menggunakan teknik yang sama seperti di Indonesia. Tidak hanya dalam bertani saja, tapi juga bahan-bahan yang ditanam. Mulai dari padi, talas, dan umbi-umbian yang Indonesia banget. Kalau berbicara soal rumah tradisional, mereka juga menunjukkan ciri khas yang dimiliki oleh orang Indonesia. Biasanya penduduk Afrika itu rumahnya berdesain bulat dan berlingkar. Tapi hal ini tidak ditemui di Madagaskar. Rumah tradisional mereka selalu berbentuk kotak dengan atap berbentuk segitiga.